Cainnya ya sama rosa hari ini kita bersama sang pemburu baru Bos namanya Mas Topik lokasinya seperti kemarin Bos saat Mas Jun mencari ikan sembilang lokasinya sama di sini Apakah sama Taktik menangkap sembilang antara Mas Jun dan Mas Topik. Nanti kita tanya-tanya, Bos. Tanya Nanti Mas Caya yang e, mewakili saya untuk menanyakan sama Mas Jun. Saya akan menanyakan kepada Mas Jun, teman saya selaku pakar ikan sembilang, dan teman saya pas, Mas Ganden. Gimana caranya menangkap ikan, Mas Jun? Oh. Biar masyarakat tahu semua di dalam lubang atau di luar lubang itu caranya gimana nangkap ikan. Oh mau bertanya tentang teknik menangkap ikan sembilang yang patilnya sungguh sangat beracun begitu Betul. Oh di luar lubang sembilang ini begini kalau tidak sama sekali masuk dalam lubang ikan sembilang ikan sembilang tersebut sebetulnya itu tidak mudah. seharusnya ditangkap lagi biar lepaskan saja begitu kadang dia itu gampang gebok atau mudah matil begitu. pokoknya asistennya biasa loro lagi kalau Mas Jun asistennya loro Pacaya dan Mas Kandel. ini bersama Mas Topik sama juga asistennya loro yang membantu. So Pacaya takoni Mas Topik we. caranya carane menangkap ikan sembilang seperti apa apakah sama tekninya seperti Mas Jun atau ada perbedaan. So, Halo bosku selamat pagi menjelang siang. Saya sudah nyampe di lokasi tambak ini. Saya sama teman-teman saya ada Mas Ganden, ada Mas Topik, dan saya sendiri. Saya akan menanyakan tentang menangkap ikan. Kalau di luar lubang gimana caranya? Kalau di luar lubang juga sama. Didiamin dulu, kan masuk ke dalam lumpur. Saya diamin dulu kalau sudah diem, nah baru saya pegang, pegang, baru tangkap sekuat mungkin. Pegang kepalanya. Kepalanya nggak boleh ragu-ragu kalau ragu-ragu itu bahaya sendiri kalau di dalam setidaknya depan pintu, pintu lubang ikan sembilang tersebut harusnya ditutup pakai lemah yang atos dan dicari apa itu embusan lubang Ikan sembilang tersebut ada berapa? Ada tiga ditutup kembali. Setelah itu diencot sampailah pada tempatnya gitu, nyampe pada tempat tembusan tersebut. Oh itu pada tembusan lubang tersebut. Oh di situ ada bale-balean. Contoh setamplat atau terminalnya ikan sembilang buat tidurnya ikan sembilang. Mungkin di situ atau jelasnya harus berhenti di situ. Ini prakteknya dari angsang ikan sembilang tersebut di bawah itu diklitik klitik angsangnya dan di depannya harus ditekan pelan-pelan lalu mulutnya itu di rogo pakai dua jari atau tiga jari cara prakteknya nih dari tangan kanan itu memakai cerigi tiga jari diklitik begini caranya ini tangan kanan itu yang paling bawah termasuk diangsang Di kawasan posisi iya, kepala iya, Setelah itu di mulut Depan gitu Mulutnya itu agak dikelitik Sedikit dari, dari Samping mulut gitu Lalu mulut ikan sembilang tersebut Pasti akan mangap atau terbuka Setelah itu eh, Terlebih dahulu tangan, kanan, eh, tangan kiri yang paling atas Paling depan itu ngelogok atau ngrogo gitu, terus, nah gini, kalau menakam ikan ikan sembilang itu nggak boleh dilawan, kalau ikan sembilang lagi ngamuk itu nggak boleh dipegang, nah ditenangin dulu kalau habis sudah kalau sudah tenang, nah baru kita pegang, kalau sudah pegang, nah baru kita tangkap. Cara menangkap, Cara menangkap itu dari, dari dari sebelah mana dulu Pak Topik? Mana Pak dari dipegang dari atasnya dulu, de, de, dari atas kan enggak ngamuk kalau sudah nggak ngamuk dari mana aja bisa. Dari bawah kayak dari depan, dari samping bisa. Yang penting sudah tenang. Nah, itu posisi kan sembilangnya sendiri tuh saat di dalam lubang seperti apa? Agresif atau melemah? Ya melemah. Kalau lagi tenang itu melemah, diam. Nah, kalau lagi ngamuk itu enggak boleh dipegang. Sebab itu, patinnya itu bahaya. Itu terbuka kalau sudah nutup, kalau sudah tenang pasti nutup. Jadi, enggak terlalu berbahaya. Oh, kayak gitu. Pertolongan pertama saat kena sembilang, gimana cara ngobatannya? Ya, mana aja, nanti juga sembuh sendiri. Itu kan enggak ada obatnya. Di dokter dimanapun, enggak ada obatnya. Enggak bisa, ya, enggak bisa. Itu sembuh sendiri. <laughs> kira-kira berapa waktu atau berapa hari itu satu hari satu malam Oh jam. 24 jam kena jam 12 sembuh jam 12 pasti sembuh pasti sembuh lah kata infeksi enggak enggak ada infeksi kalau ikan sembilang enggak ada kata infeksi kalau ikan lainnya enggak tahu pokoknya tetap uh, lihat dan tonton Videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe di bawah. Bos, di bawah ini subscribe, cek tombol merahnya. Oke. Okay.